Bolehkah minta bantuan teman-teman nyalakan kamera untuk supaya saya bisa uh, ini ya, checklist nanti kehadiran Zoom-nya. 3 2 1. Apa yang akan kita lakukan hari ini? Saya akan minta teman-teman di breakout room membuat soal. Membuat soal ya, untuk teman-teman nanti yang mengerjakan adalah teman yang dari kelompok lain. Nanti kita akan akan akan coba Misalnya kelompoknya kelompok satu, nah bikin soal silahkan disepakati syaratnya soal yang dibuat hanya boleh menggunakan tag-tag yang kita pelajari. Jadi jangan aneh-aneh pakai tag-tag aneh ya nggak boleh itu mah, udah langsung didiskualifikasi soalnya. Jadi tag-tagnya tek silahkan tag yang sudah kita pelajari, tag HTML dasar, kemudian tag formatting, kemudian HTML uh, list, table, kemudian iframe kemudian image map itu boleh, silahkan. Materi dari pertemuan 2, 3, sama hari ini boleh, silahkan. Nah, nanti soalnya akan dikerjakan oleh kelompok lain. Kita nanti akan random. Soal dari kelompok 1 misalnya dikerjakan oleh soal ke uh, kelompok 5. Ya. Baik, ya, saya open room -nya. Selamat mencoba, teman-teman. Baik, kita akan random yang pertama ya, teman-teman.